Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang buram ya, layarnya saat dicolok ke TV atau monitor. Dan mungkin kalau kalian pakai TV atau monitor 4K mungkin bisa jadi buram dan mungkin juga enggak, saya juga nggak tahu sih apakah bakal buram atau enggak. Cuman kalau di output maksimalnya tuh kalau nggak salah cuma sampai 1080 untuk Nintendo Switch masih belum bisa 4K. Tapi kalau di home kayak gini kayaknya bisa untuk 4K dan gamenya tetap aja 1080 dan nggak tahu juga sih untuk FPS-nya, karena saya juga belum coba untuk monitor atau TV 4k dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup ke sistem settings mungkin ya jadi kalian cukup ke sistem setting dan kalian cukup ke TV settings di hampir yang paling bawah gitu dan ya kalian cukup naikin sekali gitu dan kalian cukup ganti TV resolutionnya dari ya mungkin dari 480 kalian ganti ke 720 Nah kalau kalian gak tahu resolusi dari TV atau monitor kalian kalian bisa ganti aja ke otomatis cuman itu tadi mungkin ya untuk 4k atau 2k itu kayaknya nggak bisa eh ya. untuk k 3K 3k ada nggak sih ada sih ya, kayaknya nggak tahu juga sih ya. dan uh, 1080 aja kalau kalian pakai monitor ke 1920 kali 1080 dan untuk 1366 kali 768 kalian pakai aja 720 jangan pakai 1080 karena kalau nggak salah Nintendo Switch ini nggak bisa super sampling kayak di PS4 atau Xbox ya jadi kalian pakai aja 720 cuman kalau kalian males ya kalian tinggal pakai aja yang otomatik cuman waktu itu saya pakai otomatik itu buram dan saya ganti ke 1080 dan normal lagi mungkin karena otomatik di uh, monitor saya itu jadi 720 entah kenapa bisa kayak gitu dan ini ya, kayak Cukup segitu doang sih untuk videonya dan untuk RGB range-nya kalian bisa uh, sesuaikan aja. Kalian mau pakai yang full range atau limited atau automatic yang sesuai dengan uh, monitor kalian. Itu terserah kalian ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye.